warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita hadir lagi ya untuk kawan-kawan semua untuk saling silaturahmi ya. Gabriel dan Nendra Kreator. Halo, halo juga ya. Jadikan moderator. Oke, siap. Tunggu bentar. Dulu. Oke, jaketnya sudah saya pasang ya. Monggo-monggo ya, ini baru saja dimulai. Silahkan join ke channel aku Oke siap Ada yang panjang gak ya ini Oke, saya nanti berikutnya ambil yang 6 menit ya. Lancar saya pelitar, selamat malam juga host. <laughs> ngopi host, oke ya. Kopinya sudah ready. Ya, lancar saya pelitar, menyapa Gabriel ya. Sambil senyum, ngopi, dan donatnya yang tidak lupa itu ya. Kemana-mana lancar saya pelitar selalu membawa kopi sama donat ya. Cukup ketik lancar saya pelitar, oke okay, ya. Dan Gabriel sudah menurunkan pintunya lagi ya. Oke, okay, untuk video pertama tidak saya komen ya, karena pendek banget ya. Saya ambil yang kedua ini, yang 653. Lancar ya pitar jualan donat-donat-donat dan kopi-kopi-kopi 1000 dapat 4 gelas. Gabriel dan kreator gas 100k. Like urutan 2 host ganteng. Donat sama kopi. ya terima kasih ya donat sama kopinya ya buat saudara saya lancar saya pitar yang selalu berbagi donat sama kopinya ya. Lancar jahat blitar, aku wish nonton komplit, kata Gabriel dan Indra Kreator ya. Hmm. Sama subscribe, iya ya, kita harus sama-sama, tapi jangan lupa amankan durasi ya. Lancar jahat blitar, salam sehat buat host dan sahabatku yang hadir, sukses selalu, amin ya Allah, ya robbal alamin ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan rezeki yang lancar dan barokah tentunya ya. Udah makan atau belum? Wah, kalau makannya udah berkali-kali ya. <laughs> siap, Kapril. Kata lancar siap liter ya tentunya. Jangan lupa mampir, oke ya. Ini saya sudah mampir ya, tapi belum saya hitamkan karena oh udah ding. Ternyata kita udah berkawan ya Lihat soalnya kawannya banyak banget sampai lupa Jadi saya ambil dua video ya Aman sayang, aman sabar Ya harus bersabar ya biar nempel kayak perangko Ya kalau Dicap penasaran Asal enggak antrinya banyak itu Kunjungnya bisa lebih satu atau dua video ya Oh jangan lupa Senyum sambil ngopi dan makan donat ya. Kalau kopinya ada ini donatnya Enggak enak dimakan itu Enggak ada di sini Oh jam tayang aku 12.091 Wah banyak banget sudah seribu, eh sudah dua belas ribu, doang sini. tunggu waktu aman, iya betul ya. Yang penting amankan durasi dan kasih jeda ya, yang kira-kira aman sedianya berapa biasanya gitu ya. Oke siap iya. Kalau saya biasanya tidak. Terlalu lama sih ya, yang penting kalau saya itu seringnya, yang penting kita pilih video di atas 5 menit, kita fullkan tanpa skip ya. Baru kita like, subscribe, dan komen itu insya Allah itu aman, soalnya saya udah membuktikan ya. Tapi walaupun tempat saya banyak yang kabur nggak apa-apa, yang penting saya udah berusaha untuk amanah. Jangan komen yang spam tuh opo gih. Nek neng aplikasi ki gambar gak ketok. Nek koyostehuma apa matunya tulisan dari bahasa Inggris. selesai so, buat memonitor lagi buat kunjung ya. Nek bahasa Inggris, oke gak mudeng. Mana ya. neta <laughs> Kayaknya Gabriel sudah menurunkan alamat linknya lagi ya hmm? yeah. Oke okay, saya bagikan dulu ini ya Tunggu bentar ya kawan-kawan Saya mau membagikan Ke Beranda Facebook dulu malah hilang punyaku udah di subscribe oh iya udah berkawan kita kita sudah berkawan ya tapi kita tinggal nambah jam tayang aja kalau sudah berkawan ya Ini bentar lagi ya. nggak kelihatan kalau terlalu terang ya. Ya gelapkan dulu. Nah, kalau gelap ini kan kelihatan. Gambir mentok. Ibar berkawannya entah udah berapa waktu, enggak tahu soalnya kawan lama banget. <laughs> soalnya kalau Penasaran itu jedanya itu Paling lama itu satu hari Kalau terlalu lama Takutnya nanti lupa Walaupun dicatat ya Karena kan kita selalu Setiap hari aktif ya Kalau terlalu lama nanti Menumpuk jadi Ketinggal sama yang baru Karena untuk jumlah kan tidak Selalu sama ya Thank you host Ya sama-sama ya yang penting kita saling support, saling dukung, dan saling membantu ya tentunya. dia durasi aman. Sebenarnya kalau kita udah berkawan itu asal kita nonton, nggak komen nggak masalah. Yang penting, like-nya sama durasinya. Kalau untuk subscriber baru, kita wajib cari yang komen soalnya buat meninggalkan jejak ya, karena notifnya juga biar double. Bisa kalau notifikasi di subscribe-nya nggak muncul, biasanya kan nanti di komen ada. Biasanya, kalau di komen ada tapi di subscribe nggak ada, biasanya itu. Bukannya kita seusun ya, biasanya durasinya sama Youtube itu dianggap spam gitu ya, tidak full. Tapi kalau kita meninggalkan jejak sambil komen itu minimal kita bisa kunjung balik. Biar yang kawan kita kunjung itu jadi ingat ya. Saya mau coba tambah Logo dulu ya teman-teman Biar ada Logonya Oke sudah ya Ada logonya di atas ya Malah Sampai loncat saya kalau saya itu menggunakan dua perangkat Buat memonitor yang belum dibirukan ya Biar bisa membirukan <tuh> Biasanya saya live itu sekitar jam setengah lima Tapi ini berhubung nanti ada acara Jadi coba start awal ya Karena kemarin saya sudah bolos nggak live Daripada nanti channelnya kosong, jadi saya coba start awal. Walaupun durasinya nanti sedapatnya aja, nggak apa-apa ya. Yang penting kita udah tertib. saya sambil tempel-tempel ya teman-teman ya biar nanti tidak usah mengedit lagi Tunggu, Thank you. Selamat sore semua teman-teman. Hema 366 official ya mencapai teman-teman semua. Salam santun ya katanya ya. Mersiuni Wijaya Bang Hema 366 ya menyapa Bang Tiga. Hema 366 salam santun ya. Ini bacanya dari, bacanya dari bawah. izin gabung host ya. Monggo-monggo ya. Silahkan aja ya yang Baru gabung ini buat Mas Yuni Wijaya Saya kasih jaket dulu ya Biar seragam kayak teman-teman ya Mas Yuni sore kakakku Disapa sama Hemat 66 Official ya Ini sambil ngotak atik Maksudnya ini jadi enggak kelihatan tadi nah yang dari sini ya marsyuni Yuni Wijaya saya nggak usah dijaketi. Oke ya saya copot jaketnya ya Oke ya sudah saya copot jaketnya kopi mana kopi ya kopinya ada nih ya kopinya kopinya ready Gondrong Lare ya, makasih sudah menyempatkan hadir di Cah Penasaran ya. Meteor Uni Wijaya, Gondrong Lare Gunung. Apa itu? Dadah! Terima kasih saudaraku, salam santun ya. Oke, terima kasih kembali ya. ema 66 masih memonitor ya. Kondrong lare, Yuni dikasih bunga mawar merah, sama kondrong lare ya. Kondrong lare mau menyajikan dua kuntum mawar merah buat Yuni Wijaya. Kontrol laris, dulur lanang mana, enggak diajak ya, Yuni, saya stay home, terima kasih ya, sama apa itu, peace code peace bis, peace <laughs> nih, ngerti di bahasa Inggris, ndekin niki gambar-gambar stay home ini tulisan metu nenek, nenek aplikasi prism ya jadi tulisan bahasa inggris jadi Hose malah murah mudeng background ini di ngaren api oh, ya ini background yang pertama kali dipakai ya saya pakai lagi dan nanti luntur kalau kelamaan disimpan <laughs> Ji makan i wedus lanang, iya dulu lanang wedus oke he, takon ngedol ayo. Itu dari youtuber, lo. Naik kerumurak, pengok-pengok. Kalau tak sambil tempel-tempel ya teman-teman ya, biar nanti nggak pakai ngedit-ngedit ya. Karena tutut mas gondrong lari Ini Mbak Yunio gak usah Jari youtuber kondang Sekejul padat Jari <gul> Mungkin gak kono. liane kalau. Ini di lumayan Majuannya pesat Ya dan interakreator Sudah menurunkan Pintu gerbangnya ya langsung aja Di sogrok-sogrok ya di rumahnya itu banyak makanan, nanti kalau nggak habis dibungkus ya. Bisa dibawa pulang. Silahkan join ke channelku, ya kata Danendra kreator ya. Sambil ngecek musik ini bunyi enggak ini ramaikan ya silahkan ramaikan channel aku ya mari kita saling meramaikan channel kawan-kawan ya biar saling kunjung saling support dan saling membantu untuk menjalin tali silaturahmi biar semakin erat ya aku cek udut-udutan karo Mbak Yuni koos <guruh> arong guyu, ya pokoknya ditunggu iya tidak ditunggu sama Gabriel dan nendra kreator ya agak kesulitan ini nyebutnya web story sore ya Selamat sore juga ya buat live story Terima kasih sudah menyempatkan hadir ke tempatnya Cah penasaran ya yang lagi belajar pengen jadi youtuber ceritanya ini <laughs> Ya, Monggo kalau mau saling-saling sapa Sama kawan-kawan yang Sudah ada di atas ya Ya Damendra Creator sudah membukakan Pintu gerbangnya kembali ya Silahkan langsung aja disurung pintu gerbangnya ya. Langsung aja masuk. Untuk kawan-kawan yang tidak menurunkan lina. Jangan lupa langsung aja diketik ya. Soalnya yang sudah biasa itu kebanyakan. Diketik aja. Bisa langsung berangkat ya. Langsung menuju ke rumahnya ya. Kapil Darindra Creator, silahkan. Iya, udah dipersilahkan ya. Silahkan buat kawan-kawan yang mau kunjung ya. Kapil Darindra Creator, sip-sip katanya ya. Sip-sipat tahu apa itu. Mau oh, gini, bis. Gas 100k. Oh iya ya. Ada apa sayang? Udah mainan sama kakak? Oh mandi. Mau mandi. Kamu ikut mandi? Aku udah mandi? Udah mandi. Ya, pinter ya. Saya sambil tempel-tempel ya teman-teman ya. bayu malang hus wedhus e di pakani urung kok wis manggung wah <laughs> ning kene gak duwe ngone-ngone sih e ning kene ngune min karo tikus <laughs> ora ana nggone nek ning kene iki dak tanggane nek bali desa ya, pengen pengin ngingu sajani Nah, ini yang ngelenggarit, tuh. Oh, Ayo, teman-teman, nengku draw yang nenge, draw ditanuri, aspal karo bangunan kebunnya, dan tira, tirai tira, songarit. Tira, tira. kondrong lari monitor stay home oke ya terima kasih kondrong lari masih memantau ya ini bagi Saya kasih teman terlalu, terlalu sepi ya, karena kalau oh, komen, nah. jadi <tuk> Kana, nah. masih seperti biasa ya, cara nah, yang musik masih ya, itu लासा से मेरी कहा जाने itu Siki, ya, Bu. Sebelumnya campur-campur ngomong, harusnya ini cinta. Aku agak dikecilin aja Nanti ya volumenya lumayan, biar sekarang nanti yang sing di, yang dia kecilin nanti hasilnya. Nanti pas selesai itu, enggak bisa kaya Assalamualaikum Selamat sore bos Selamat sore juga ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ya tadi Sulti juga menyapa Gondrong Lareng Gunung ya Apa kabar katanya ya Tati Sulti Stay home stay home stay home ya Terima kasih ya Sudah menyempatkan hadir Di rumahnya Cah Penasaran ya Yang berada di Luar negeri, jauh-jauh dari luar sana sudah menyempatkan hadir. Tati Udi menyapa Sri Banyumalang, Malang, siang. Kalau ya. di sini sudah sore ya. Kalau di sini sudah jam 4.15 menit ya. <tuh> Mungkin kalau di sana siang atau udah malam malahan. <tuh> di Arab ya itu Tati Sulti ya. Oke ya teman-teman itu Tati Sudi sudah membukakan pintunya ya langsung aja dikunjungi ya sudah dibuka lebar-lebar ya. Ya, Tati Suci ada video barukah ya? Kalau yang itu sudah saya kunjungi kemarin ya, pokoknya. Yang bikin roti itu ya roti dikasih susu atasnya. Kayaknya banyak yang sudah aku tonton ini. Semoga sukses ya bos. Amin. Amin ya Allah. Ya robbal Alamin. Terima kasih doanya ya buat Tati Sudi. Sudah mendoakan cah penasaran ya. Mudah-mudahan terkabul ya. Ya beginilah kondisinya kalau cah penasaran live ya. Jangan kapok, mampir ya. Oke, itu mungkin yang baru ya. Coba saya cek. Ya, kalau yang ini belum saya kunjungi yang ini. Oh ini yang tiga hari yang lalu ini mantap gambarnya kayak pisang goreng ya super sederhana resep termudah dari tepung terigu jadi cemilan wah oh, mantap enak banget ini pakai telur juga ya. Iya, aku kerja di Arab Saudi, Bos. Wah. Semoga sukses di sana ya, dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin ya. pakai baking soda juga ini sambil saya tempel-tempel nih ya biar buat mempermudah biar nggak ngedit-ngedit lagi Jadi kalau di Arab Saudi mau naik haji deket banget ya Tapi kalau TKI itu kalau mau jadi apa Mau haji itu pakai izin khusus enggak ya Kalau udah di Arab Saudi sana itu Pikir kreatif sekali ini idenya nah, buat bikin makanan itu ada terus ini kayaknya itu kayak pabrik Oppo set menciptakan makanan-makanan gitu -makanan ya Gondrong laring gunung menyapa Bunda Tati sore, kata gondrong laring gunung ya. Kabar baik Bunda Tati iya ya gondrong lahir gunung menjawab Bunda Tati ya kabar baik Bunda Tati katanya ya Tanya, iya. Bunda Tatinya nanti lagi bikin cemilan ya dari tepung terigu Sambil makani pedus os. Oke ya terima kasih ya Sambil makani pedus Bisa mengikuti Cah penasaran Mantap ini kawan satu ini Oke lanjutkan Kegiatannya ya Jangan sampai tertunda kasihan nanti kambingnya lapar nanti kudu lari pedusnya oke ora apa Podokang kang argo sanggar cempedak Halo On, halo juga. Terima kasih ya sudah mampir ke tempatnya cah penasaran ya. Ini saya lagi nungguin Bunda Tati Sudi lagi bikin cemilan ini. hati ngiler. Sangat berdas, semoga sore Om. Oh, semangat sore, salah baca Jose. Semangat sore Om. Oke ya, terima kasih ya untuk semangatnya ya. Sudah menyempatkan hadir di tempatnya aja, penasaran ya? Saya kasih jaket dulu ya, biar seragam. Kalau tidak mau, bilang aja nanti saya lepas ya. Soalnya terkadang ada kawan yang mau dicaketin ya sore juga gondrong lari gunung, iya gondrong lari gunungnya sambil masih makan kambing itu katanya tadi ya om iya tanya om iya tanya atau apa itu Taya, ya Tadi suldi ada dari sanggar cemberda ya. Sambil minum kopi nih ya biar semangat. Iya, yes, sangkar sepeda juga sudah membukakan pintu gerbangnya ya. Langsung aja didorong, masuk aja ya. Pintu gerbangnya sudah dibuka lebar-lebar ya. Langsung aja diserbu ya. Ini kok emang pendek-pendek ini ya. Sangat sembedak ini ya. Saya tak cari yang panjang ada enggak ini. Oke, saya ambil yang 24 ini ya. Soalnya kalau pendek takutnya nanti kurang nempel. Ya saya setar ya nah. Musiknya enak ini kalau nggak ada yang komentar sambil saya tempel-tempel lagi ya Memang, sanggar sepeda ini memang sengaja enggak dipublikasikan, ya nih, ya, privasi, ya, nih, ya, subscribernya. Wow, menang banyak nih Ya, buat Sanggar Semedai ini ada uangnya beneran ini. Oke ya terima kasih ya teman-teman ya karena ini durasi sudah satu jam lebih dikit ya karena nggak ada yang komentar lagi jadi sampai di sini dulu ya mungkin kita bisa lanjut di lain waktu dan saya tutup dulu ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mampir ya ke tempat Cah Penasaran. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya dan kesemoda masih waktu luang ya untuk mampir di Cah Penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya.